Assalamualaikum kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagi teman-teman yang mau merekam layar hp nya teman-teman eh, bisa mendownload aplikasi screen recorder. tapi karena xiaomi eh, punya aplikasi bawaan nama aplikasinya itu screen recorder. Sebentar. Nah, uh, jadi kalau teman-teman pakai Xiaomi, teman-teman tidak -teman perlu lagi download aplikasi tambahan. Jadi, Xiaomi itu sudah mendukung uh, rekam layar HP uh, dengan aplikasi bawaannya sendiri, gitu loh, biar gak beratin nya uh, teman-teman, jadi kita buka aja tampilannya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini itu, jadi di sini itu uh, tempat uh, video ditampilkan setelah kita merekam. Jadi setelah kita merekam, udah selesai merekam. Nah hasilnya itu bakalan tampil di sini, di daerah sini gitu. Ini adalah tombol buat uh, pengaturannya. Ini pengaturannya. Ini ada tombol untuk uh, mengeluarkan pop-up uh, pause atau start. Uh, pause atau start uh, rekam layar gitu. Kita ke sini dulu ya, ke pengaturan. Jadi, kalau kita buka e, pengaturannya, ini adalah tampilan pengaturannya. Jadi, di sini itu e, kita bisa mengatur resolusi videonya, kualitas videonya, orientasinya, mikrofonnya, dan sebagainya. Nah, di kita bahas e, resolusinya saran saya sih eh, teman-teman gunakan resolusi yang paling besar ya. Di sini saya menggunakan resolusi eh, 1280 kali 720. Video quality-nya paling besar yaitu 2 megapixel eh 2 Mbps. Ada kualitas yang kecil yaitu 1 Mbps, tapi saya menggunakan yang 2 Mbps ya Orientasinya itu ya orientasi pada saat merekam. Saya menggunakan portrait dan sound sound, sound source-nya itu saya menggunakan microphone. Uh, Sebenarnya ada dua uh, sound source-nya, uh, ada microphone dan ada sound yang saya lupa istilahnya sound apa makin jadi soundnya itu direkam dari mikrofon atau um, uh, saya ingat teman-teman oke okay. tapi yang lebih bagus itu pakai sound microphone oke okay, kita back nah sekarang saya menggunakan sound microphone, jadi kita, teman-teman, uh, bisa lihat ada icon microphone di sana. Kalau kita menggunakan sound sound, sound microphone itu lebih jelas gitu loh. Saya menggunakan headset biar lebih jelas lagi. Oke, ini buat ya, ini buat show gestur apa enggak jadi uh, kalau saya off so touch gesturnya itu uh, tidak akan terlihat uh, sentuhan kita di layar gitu tapi kita kalau kita on akan terlihat sentuhannya kayak gini Tuh. kelihatan kan saya naik kliknya di mana jadi kalau teman-teman buat tutorial itu di onin aja yang ini biar lebih jelas gitu orang yang nonton video juga jelas uh, uh, lebih uh, cepat memahami oke okay, kalau kita mau buat video baru tinggal klik aja tombol orange ini nanti akan muncul pop up pop up on off nanti akan saya perlihatkan bagaimana bentuk uh, pop up on off untuk merekam layar oke okay, segitu aja semoga bermanfaat terima kasih banyak karena sudah menonton semoga teman teman uh, uh, bisa bisa dapat Manfaat dari channel ini, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.